Ah baik, udah lama nih aku nggak upload video. Kali ini aku mau live streaming aja ya. Ini aku posisi lagi dagang. Nah, masuk barang servisan. Ini ada barang servisan. Oppo, y ya 12, teman-teman Ini kasusnya konektor charge, ganti konektor charge, oke. Okay. Langsung aja ya, teman-teman. Kita bongkar HP-nya. Ini aku pakai mode landscape ya, kameranya oke. Okay. Langsung aja kita eksekusi, teman-teman. Ya, -teman, oke. Okay. Yang pertama kita buka dulu handphone. ini Vivo Y12, teman-teman kita lepas dulu sintrelnya, nah oke, okay. kemudian kita buka langsung mikronya teman-teman, nah kita butuh alat bantu kalau agak keras sedikit aja yang penting terbuka untuk nyongkel aja ya, nah setelah dikit, kalau aku buka mikronya. Oh, pencet nyala jadi nah ini hati -hati, tem-teman hati-hati ya di sini ada fleksibel print, jangan sampai robek karena kita kasusnya ganti konektor charge jadi kita nggak perlu lepas fingerprintnya nah, kita langsung begini aja ya oke okay. nah sebentar teman-teman. ini kan tadi nyala kita nunggu kita matiin dulu karena kalau handphone dan pada nyala gariskan. bisa terlihat di shot ini kita tunggu dulu biar dia nyala dulu nanti kemudian kita matikan lagi kita shutdown dulu ya ini tadi kepencet powernya dia nyala nah, ini dia kita shoot dulu ya kita matikan dulu perangkatnya untuk menghindari shot supaya tidak konslet ya oke kita matikan dulu nah, kita cari aman mati, nah ingat ya teman-teman ini ada fleksibel fingerprint hati-hati jangan lapih robek atau putus nah. kita nggak perlu repot-repot kita bongkar aja langsung ini iya tadi lagi gangguan itu, mau oh, coba dikirim pulang coba yang kotak tadi coba cek XL yang mau yang baru apa yang biasa yang baru tadi yang agak ya, boleh coba mau cobain ya, cek.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 ganti pak, lama kayaknya. kenapa Iya. kalau dimatikan. Sekarang kita buka ya. Covernya atau pelindung dari buzzer ini ya. Ini buzzer yang kita buka Terpas. Kemudian, nah ini perangkatnya. Lepas dulu untuk kena, kemudian fleksibel. Ini ya, kita lepas. Nah, ini dia PCB, ya. Kapan konektornya? Kita lepas, kita ganti dengan yang baru. Nah, ini ada stoknya. Oke, ini karetnya di sini, ya, pak pindahin aja lah kalau mbak ini kan ada karetnya nih karetnya kita ambil kita pindahin dulu pindahin ini. ke perangkat yang baru kita pindahkan dulu ya teman-teman oke nah ini juga di koneksi headsetnya ada karet juga, silikonnya kita ambil, kita pindahkan ke perangkat yang baru. Ini sebenarnya sih fungsinya untuk biar lebih sepi aja ya. Biar nggak mudah rusak sebetulnya. Terus melindungi dari short Oke, okay, kemudian kita pasang teman-teman. Jangan lupa antenanya kita pasang dulu. Biasanya ini kelupaan. Kalau kelupaan nanti resikonya itu sinyalnya berkurang. Apa enggak ada sinyal? hilang sinyal oke. Okay. Nah, setelah antena sudah kita pasang, fleksibel sudah kita pasang. Kemudian kita tutup lagi dengan buzzer. Buzernya kita pasang lagi, ya. Oke, okay. sekarang kita kunci. Kita baut semua teman -teman, ya teman-teman ya. Bisa? yang apa 12 ribu kalau boros aja ya digoreng sama bu. Ya ibu sama-sama terima kasih bu. Langsung 20, ada. Pagi pertama bisa bu. P 91 bisa. Yang kemarin belanja tuh. Nah. Halo. Oke, setelah semuanya sudah kita baut, sekarang kita tes nih teman-teman ya. Cobain dulu, kita tes. Ya yes 91 bisa. Yang kemarin belanja di ITS itu. Sekarang kita tes teman-teman ya. Ya, one, ya ngecas. Ini sudah bisa, sudah tampil. Kita lihat, kita tunggu dulu ya. Oke, pitch ya. Uh, pergantian konektor charge atau PCB ya dari pipo y12 sudah selesai teman-teman sekarang kita rakit laginya pakai okay. okay, A5 kalau polosan enggak ada coba pakai pakai A lima coba nah kemudian kita masukkan lagi sim tray nya jangan kebalik ya oke okay. kita pasang lagi sekarang kita lagi tes lagi apan ya teman ya. pergantian papan cas Vivo Y12 sudah selesai teman cuma 5 menit kurang lagi ya. nah, sekarang kita nyalain kita lihat Nah, lihat dulu ya loading. <tuk> <tuk> Oke, teman-teman. Nah, ini <tuk> ya ini dah. Ya, udah berhasil lah, temen teman Nge ya ngecas ya. Okay. Oke. Okay, Oke teman-teman, tadi sekilas uh, live streaming ya ganti konektor cas. Sip, ya 12. udah berhasil. Oke, okay, terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.